Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya Anfa dalam program Bulali Musik Indonesia program ini mengenalkan kembali lagu-lagu anak daerah maupun nasional yang ada di seluruh Indonesia Nah, kali ini kita akan mendengarkan lagu Kampung Nan Jauh di Mato dari Padang, Sumatera Barat. Sebelum menyaksikan video selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor dan juga kawan Gulali yang telah mendukung kami. Apabila kawan Gulali ingin program ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa scan barcode di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi. Mari kita saksikan lagu Kampung Nan Jauh di Mato. Sulian pandu dua nyoran elo, suka suko bagotong royong, ko susah mo samo, samo diraso, den takkan na kampuang, takkan. Aja... Gimana nih lagunya kawan gulali? Langsung teringat kampung halaman gak sih? Yap, lagu ini itu menceritakan tentang kerinduan terhadap kampung halaman. Masyarakat Minang begitu mencintai kampung halamannya sehingga memunculkan rasa rindu yang begitu dalam kepada sanak saudara dan juga teman-teman yang memiliki kebiasaan bergotong royong juga bertoleransi. Ternyata di balik keceriaannya lagu tadi menyimpan banyak makna kan? Kalau kawan Gulali suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih buat para sponsor dan juga kawan Gulali yang telah mendukung kami. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mari sayangi bangsamu dimulai dari menyayangi anak-anak. Dadah.